Nah itu, itu judulnya kawannya Wah. Coba kita lihat dulu Beritanya Biar kita lihat-lihat ya Saya kutip dari media online JPNN Ini, ini JPNN yang tadi ya Yang judulnya itu Subdit Resmob Ditreskrim Ompor Metro Jaya membongkar kasus begal rekening di Desa Lubung Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada hari Kamis 14 Juli 2022 lalu. Dalam pengungkapan kasus itu, Resmob di Polda Metro Jaya menangkap dua terduga pembekal rekening berinisial H dan R. Sindikat bekal rekening ini masih kami dalami. Ada beberapa barang bukti telepon seluler dan buku rekening yang kami amankan. Ungkap di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi di Jakarta, Selasa 19 Juli 2022 lalu. Keduanya mengaku sebagai pegawai salah satu bank dan menawarkan kepada korban untuk menjadi nasabah prioritas. Korban yang ini menjadi nasabah prioritas harus mengisi formulir secara daring. Setelah itu membuka laman yang dikirim ke polaku, kata dia. Prioritas menengah polri itu menambahkan korban kemudian diminta memasukkan data diri sesuai KTP, nomor kartu debit, CV, PIN ATM, dan nomor rekening serta nomor telepon. Setelah itu ada kode OTP di pesan korban. Ketika kode itu dimasukkan oleh korban, maka terjadilah begal rekening, ujar Kombes Hengki. Menurut Kombes Hengki, para korban dirayu dengan berbagai promosi yang ditawarkan apabila menjadi nasabah prioritas. Setelah itu, korban tergiur dan mengikuti permintaan pelaku. Tetapi setelah tersadar rekeningnya berkurang, baru diketahui dua orang itu adalah sindikat begal rekening. Hohohohoho. Hayani. Dukung kepolis Metro Jakarta, Jakarta Pusat itu menjelaskan para pelaku dengan mudah mengakses rekening korban dan menguras habis isi ATM. Hal itu dikarenakan korban tidak menyadari kode OTP yang dimasukkan adalah langkah begal rekening dari jarak jauh. Ngeri kawan ya. Ini harus kita waspada ini betul ini. Masyarakat yang kayak gini-gini kan banyak orang awam tidak tahu itu yang kayak gini begini-begini. Jadi harus tetap hati-hati kawan. Kalau di online ya jangan sampai dia minta nomor OTP dan sebagainya. Wah waspadai ya supaya tidak ada korban-korban lainnya bagikan video ini kawan. Nah ini Pak Heng ya ini beliau ini senior saya ini. abang saya. Beliau dari Akabri, Akabri kalau dulu ya Pol 96. Nah ini beberapa fotonya saya naikkan, mungkin banyak yang tidak tahu ya bahwa eh Orang tua daripada Pak Hengki ini adalah seorang prajurit Angkatan Darat, ya, tapi sudah pensiun dan beliau juga dekat dengan tokoh toko agama, ya, toko agama. Dan kalau kita baca riwayat-riwayat hidupnya itu kan banyak itu di, <coughs> di Google, ya termasuk penangkapan. Narkoba sudah banyak ya yang ditangkap. Ya kita doakan aja, saudaraku semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang berkualitas. Jadi sekali lagi di sini saya ajak saudaraku jangan ragu lapor ke polisi kalau ada masalah-masalah, apalagi yang begini nih. Ini kalau tidak ada laporan masyarakat ke polisi, maka polri tidak akan tahu kalau ada penipuan begini. Maka itulah jangan pernah ragu untuk lapor polisi. Nyatanya ini tertangkap kawan. Ya. Jangan ikut-ikuti doktrin yang salah, percuma lapor polisi itu. Jangan ikuti. Orang-orang yang bilang jangan lapor, percuma lapor polisi itu orang-orang yang putus asa. Ya. Coba di kampungnya itu, ada penipuan, atau orang itu yang ditipu, atau orang itu mungkin yang ada masalah, maunya lapor ke mana? Enggak mungkin lapor ke Hansip, enggak mungkin lapor ke Satpam, enggak mungkin lapor kemana-mana kalau masih selesai masalahnya. Tetap lapor ke polisi. Jadi tidak boleh, ya. Kalau kita tidak senang dengan beberapa oknum aparat polri, Ya, cukup oknumnya laporkan, jangan memiliki sifat ada segelintir oknum polri yang mungkin berbuat tidak baik terus disamaratakan. Tidak boleh, ya ini hmm. setiap kita ini adalah manusia, manusia biasa, tentara, polisi, PNS, rakyat. Kita ini adalah manusia biasa yang terkadang hilap, yang terkadang oh, lalai. Tapi yakinlah, kita semua adalah manusia yang ingin selalu berbuat yang terbaik. Ya. Jadi ini, jadi sekali lagi, kalau ini masyarakat tidak laporan tidak ketangkap ini. Ya tolong bantu bagikan kawan, semoga orang-orang yang masih bermain seperti ini, apalagi dia ini salah satu karyawan, kak, dari bank. Biar tidak terulang, kalau ini yang kayak gini-gini viral. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan, kasaraku apalagi penipuan-penipuan online lapor lapor jangan diam saja ya. gitu jadi ini saja kawan semoga kedepannya tidak lagi penipuan-penipuan karena kalau orang awam kan sudah banyak yang kena ini cuma kan karena dia ada yang hilang sekian juta sekian puluh juta di online ya karena dia tidak mau lapor ya sudah hilang lawangmu itu ya kan ikhlaskan aja, tapi kalau misalnya mau buat jerah, polakunya ya harus dilaporkan demikian kawan, tetap semangat bagikan videonya, salam hormat buat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh reka, nkri, harga mati